Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru pada hari ini persahabat ya Kita simak di unggahan akun Instagram Lassler Entertainment Yang mengunggah momen spesial Nih persahabat ya Ngebeburit uh, bareng Lassler Abang Fatih selalu menjadi pusat perhatian banget ya untuk kita semuanya. Dan ada sebuah kalimat nih, udah ah bun mending bobok kata Abang Fatih ya, masya Allah. Kita simak juga nih kalimat caption yang dituliskan. Al Fatih 3 bulanan dapat hadiah jalan-jalan naik Delman keliling kompleks sama Papa dan Bunda. Nanti satu tahunan kira-kira dapat hadiah apa lagi ya? Wah, masya Allah banget spesial nih. 3 bulanan. Abang Fatih tentunya mendapatkan hadiah jalan-jalan naik delman keliling kompleks sama Papa dan Bunda Dan mudah-mudahan bersahabatnya satu tahunan nanti Insya Allah dapat mobil mewah Aduh Masya Allah banget ya kita berharap banget ya Tentunya ada hadiah dan kado spesial dari Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar Selanjutnya ya vitamin bahagia akhirnya nongol juga persahabat ya Yang ditunggu-tunggu Abang Fatih akhirnya muncul Masih berada di Cianjur persahabat ya Lagi digendong Aduh semakin gemes banget ya Abang Fatih Luar biasa Kesayangan kita semuanya penyemangat warga Konoha semuanya Masya Allah mudah-mudahan persahabat ya tentunya idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Banyak sekali juga tanggapan komentar yang diberikan. Dari akun Sunarsi MMG2 mengatakan di kolom komentar Masya Allah, Alhamdulillah, Abang El Ganteng sudah nongol Katanya tuh Ada juga persahabatnya komentar lain dari akun Nonon, Anskar Mozart Mengatakan di kolom komentar Masya Allah, vitamin Jalur Abang Ini kit banget ya, akhirnya nongol juga nih Abang Fatih, vitamin yang sangat luar biasa, penyemangat untuk keluarga kono semuanya. Si Gemas, si embulan, si Ganteng, Abang Fatih, persahabat ya, dan doakan yang terbaik juga nih untuk keluarga Leslar. Semoga selalu sehat, dan kita semuanya juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran